Jangan sampai pegang gece tapi komentarin dari orang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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini, bagaimana akan menyuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita? Di kabar pertama persahabat ya, langsung kita mendapatkan informasi juga dari papan Bilar nih, baru saja Pak Bilar mengunggah video per saya dia ada merek dari Anzora. Namun kita dibikin sobok juga kalimat caption panjang yang ditulis oleh Papa B ini ucapan terima kasih kepada Anzora dari Papa Bilar. Di situ Papa Bilar mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Anzora khususnya Ibu Heni Purnamasari telah memberi dukungan terbaik atas peluncuran single terbarunya istri saya Lesti yang berjudul Instan Biasa, khususnya pada kelancaran acara menuju Instan Biasa kemarin, karena Anzora dan Henny Purnamasari telah menjadi salah satu sponsor terbaik pada acara tersebut. Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan kepada Anzora dan Henny Furnamasari Itu kata Papa Bilar Masya Allah, ternyata persahabat Acara peluncuran single terbarunya Lesti Yang berjudul Insan Biasa Ternyata dukungan yang luar biasa diberikan itu adalah dari Anzora Dan tentunya Ibu Henny Furnamasari Mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan tentunya selalu bahagia Untuk Anzora Henifurnal Masari Kita yakin mudah-mudahan Yang selalu mensupport support Leslar Tentunya membawa berkah juga Untuk banyak orang Begitu banyak persahabat, anggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun UMD Masya Allah Sehat selalu dan sukses selalu Family Leslar dan makin bersinar lagi Lesti, Rizki, Pilar, Amin, ya Rumah, Al -Amin. Masya Allah Begitu banyak tanggapan, begitu banyak doa baik yang luar biasa. Semoga semakin banyak lagi sponsor yang masuk ke Lenslore Entertainment. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik pastinya selalu kita berikan untuk love Family. Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada ciduk Bunda Lesti di acara grand opening MS Glow Store Lamongan. Persahabat ini di acara pembukaan ada Mbak Sandy yang memberikan kata sambutan. Ada Bunda Lesti Kejora yang tentunya cantik banget. Hari ini luar biasa. Fresh memang para sahabatnya Bunda Lesti, Masya Allah. Kemudian juga kita lihat di unggah berikutnya ini ada momen kebersamaan Bunda Lesti dengan Mbak Sandy dan sahabat di sana luar biasa kongratulasi juga untuk Mbak Sandy Purnama Sari MS Glow tentunya sudah kembali membuka lagi Persabati ya cabang di Lamongan MS Glow Store Lamongan Persabati mudah-mudahan sukses terus dan Bunda Lesti pun mudah-mudahan tentunya bisa selalu menjadi brand ambassador MS Glow. Kemudian juga persambutan selanjutnya kita lihat di sini ada momen detik-detik ya Bunda Lesti dan Mbak Sandy serta Mas Gilang. Tentunya ini potong pita pembukaan, persahabat ya, Grand Opening MS Glow Store Lamongan. Masya Allah, dengan kata bismillah, persahabat, mudah-mudahan sukses untuk MS Glow. Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita dan sahabat-sahabatnya. Kemudian juga, persahabat, ya, ada salah satu momen yang membuat warga Konoha pun sangat mendukung Lesti Kejorah. Ini ada detik-detik Bunda Lesti menyampaikan Sebuah kalimat persahabat Membuat netizen Haters yang selalu nyinyir pun Pastinya ini mati kutu banget ya Bunda Lesti ini menyampaikan sebuah kalimat Tentunya jangan pegang Gadget Di belakang tentunya ngomongin orang Di luar Ini kalimat yang luar biasa Bunda Lesti kecil emang selalu the best Hingga dukungan dari fans juga Membanyak banget nih persahabat. Kita lihat dari akun Instagram Yude mengatakan sikat kejora Mas Leb gak tuh siku yang nih neti haters rasain lu dasim katanya tuh Ada juga perasaan pertanggapan lain di sini diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Hafiz Rega mantap nyonya bilar betul banget bunles katanya tuh kata-katanya memang luar biasa. Mudah-mudahan bersama tidak ada lagi yang fitnah, tidak ada lagi yang nyinyir kepada Leslar. Kita sebagai fans menjadi garda terdepan untuk hidup kesayangan kita. Mudah-mudahan semakin kompak dan solid untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin.